Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Mesus Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Bimin di channel youtube Hilya TV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 Jangan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate update tentunya seputar Ayu Tinting. Informasi yang pertama yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang menjadi sorotan di pemirsa penampilan Ayu Tinting dan juga OTV Ayu Tinting hari ini di acara Postbuka FM. Sangat cantik luar biasa karena Ayu menggunakan jilbab walaupun belum sempurna, namun kecantikan Ayu Ting terpancar dari pemakaian jilbab tersebut. pihak Ayu dan juga menawan senyumnya dan juga pipinya yang sangat merona menambah cantik ke wajah Ayu Ting. Inilah pesona Ayu Ting Ting hari ini, dan ini juga pada Ayu Ting hari ini ketika siap-siap akan tampil di acara Brodyus Dada. Juga, Paul buka FM, di sini Ayu Ting Ting sudah mencari namanya Zulfikar dari Ailana Jua yang namanya Zulfikar dicariin noh sama Ayu Ting Ting karena sudah memberikan stiker untuk Ayu Ting Ting ketika live nih. <laughs> Zulfikar, Zulfikar, noh dicariin carian sama Kak Ayu. Informasi selanjutnya juga, nih, dari Basecamp camp k beberapa menit yang lalu. Di mana di sini ada pengalaman Ayu Ting Ting, dengan Hyung Sook. pengalaman yang sangat luar biasa yang ia rasakan bersama dengan Bilkier Humaira Razak. Dan ternyata, Hyung Sook belum tahu nih kalau Ayu sudah punya anak, yaitu Bilkier, dan ternyata mereka sangat ramah. Dan juga menyukai Ayu serta bila Eilish dan di sini juga pengalaman-pengalaman yang Ayu berikan ketika bertemu dengan Hyung Suk dan juga bisa tiktok tiktokan bareng wah bahagia banget ya memang anak dan juga bundanya selalu beruntung nih ya. bisa bertemu dengan popsi pops dari Korea suatu kebanggaan yang sangat luar biasa informasi ya, ini pun dikomentari nih oleh beberapa sahabat yang merasa bahagia juga nih. Hah? nah ini reaksinya ke Hyunseok pasti dari ada nih lima jam yang lalu Ayu mah emang dari awal debut dia doyan k pas belum sukses dia nunjukin koleksi VCD lagu-lagu dari K-pop lu emang banget ya t tuh dikenal dengan keramahan dan kehebohannya apalagi Hyun Suk si sosial butterfly gue bisa bayangin ekspresi Hyunseok si lucu itu Meninggalkan berita mengenai kehebohan dan juga kebahagiaan ITT bisa bertemu dengan November t shirt Di sini juga ada informasi selanjutnya mengenai Boy William Dari Story Boy William ada beberapa kegiatan yang ia lakukan hari ini ya mulai dari brand apasador blibli aplikasi link di sini sahabat bisa ikut terdownloadnya ya agar mudah nih ke mana-mana pasti puas pasti di blibli blibli -Bli apa hari ini pastinya selalu di blibli.com dan informasi selanjutnya yang tak kalah menarik di pemirsa ada yang lagi video callan dan juga dibagikan videonya di instastory Ayu Ting Ting 5 menit yang lalu <laughs> Dengan cancel yang sangat luar biasa pastinya bikin balpot lagi nih malam ini Vitaminnya muncul lagi nih malam hari ini dari Boy dan juga Ayu Kenapa sih? girang banget kalau teleponan Hahaha <laughs> Boy William seneng kan? Tulis Ayu Ting Ting Ternyata mereka kalau teleponan seneng banget nih katanya ya. Apalagi Boy William Semeringa seneng banget nih pastinya ya. Karena mendapatkan sahabat, teman, dan juga spesial nih ya seperti Ayu Ting Ting. Gimana enggak senyum terus ya kalau nelpon dan juga video kalian bareng Ayu Ting Ting. doakan semoga persahabatan Ayu dan juga Boy selalu langgeng. Dan semoga nih lampu-lampu hijau dari... Keluarga segera bermunculan Kalau dari ayah ojek, nih yang sudah memberikan Lampu hijau Begitu juga dengan Umi Kalsum Nenek Boy William juga ya Opa sudah memberikan Lampu hijau Tinggal hati mereka berdua saja Nia Kita tunggu deh kabar baik dari Ai Dan juga Boy selanjutnya Selamat yang untuk Aida dan juga Boy, semoga selalu girang daya, ya, agar selalu semangat. Amin ya robbal Alamin. Ya bermaksud selanjutnya juga nih, ada penampilan titik hari ini di acara Brownies TV. Yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan-penampilan yang sangat luar biasa viral hari ini hadir di Brownies TV. Mulai dari Zuzi Arazi yang pintar banget goyang dan juga menari Kemudian juga ada Muhammad Mulyadi yang pintar juga menari nih pemirsa Dan besok juga ternyata ada bintang tamu yang spektakuler nih pemirsa menggugah hati Untuk News, besok akan hadir tiga bintang tamu spesial Mulai dari si pencipta Quran yaitu Naza dan juga ada Koko yang sangat tampan luar biasa Ustadz hebat Koko Dennis Slim yang akan bercerita tentang pengalamannya bisa memutuskan masuk islami beliau adalah salah satu penjudi hebat dan ternyata ada hikmah yang membuat ia kembali ke jalan Allah ini wah seperti apa ceritanya jangan lupa besok ya Rabu 29 Maret 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang sampai ketinggalan. Oke, selamat semua inilah beberapa kegiatan lain-lain hari ini yang pastinya sangat luar biasa untuk desina. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhanya, tentunya seputar Ayu Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya baik-baik Ramah-ramah Kalian Dan mereka tuh selalu lama-lama Sampai gitu kamu aku bilang anak aku masih kayak You don't understand You don't ever give me way